Baiklah persahabat lari manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tentunya kita ke kabar pertama persahabat ya kita lihat ada sebuah unggahan tentunya kabar terbaru dari abang Rizky Bilar ya. Yang mana Rizky Bilar masih di lokasi syuting JWB nih bersama Adi Sky Wah terlihat sangat keren banget ya penampilan Abang Bi hari ini Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran kesehatan buat Abang Rizky Bilar Dan tentunya kita selalu mendoakan buat idola kesayangan kita Ke kabar selanjutnya para sahabat, kita lihat juga nih ada sebuah unggahan terbaru dari akun Instagramnya Abang Bi ya Kita lihat aja nih Rizky Bar mengunggah sebuah postingan foto keren banget nih, persahabat ya. Tentunya di dimensinya luar biasa banget nih, membuat para emak-emak Leslar tentunya meleleh bahagia banget melihat kegantengan dari Abang Bilar persahabat ya. Wow, tentunya memang ini luar biasa banget kerennya. Tapi dalam postingan tersebut, ada sebuah caption yang luar biasa banget dituliskan oleh Abang Rizky Bilar. Tentunya di situ mengatakan, Tuhan gak pernah keliru dalam menempatkan karunianya kepada seseorang karena Tuhan tahu kadar kemampuan dari setiap hambanya. Siapa yang layak memikul beban dan amanannya, maka dari itu saya selalu mempercayai bahwa rezeki se seorang itu gak akan pernah tertukar. Bersabat ya... Caption yang luar biasa banget juga dituliskan oleh Abang Rizky Bilar Ini menunjukkan bahwa Rizky Bilar adalah tentunya sosok inspirasi buat kita semua para fans ya Mudah-mudahan rezeki Abang B selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya alamin Postingan Rizky Bilar tersebut tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali tanggapan Dari sahabat Yahyadi dari Teh Fitri Carlina Disitu mengatakan berkah selalu bang kata Teh Fitri ya. Ada juga komentar dari Bang Adi Sky. Di situ mengatakan best caption. Wow, tentunya memang luar biasa banget. Caption yang dituliskan oleh idola kita ini. Yang selalu memberikan inspirasi buat semua Farah fans. Banyak sekali juga nih komentar dari akun Instagram. Leslie Bilatim di situ mengatakan, oh my god, Kang Risol, katanya ya. Wow. Dukungan selalu banyak para sahabat dari para fans untuk Rizky Billar ya. Mudah-mudahan tentunya selalu kompak dan solid untuk mendukung hubungan Lesti dan Rizky Billar. Selanjutnya para sahabat kita lihat juga bahwa ada info bahagia malam hari ini buat kita semua. Rizky Billar akan tampil di lidah malam ini, para sahabat ya sebentar lagi tentunya akan tampil di acara Lida top 42 grup 6 putih Wow, tentu sudah dipastikan banget nih Persahabat ya Kita malam hari ini akan Mendapatkan vitamin-vitamin bahagia dari idola kita Yang mana tentunya Malam hari ini adalah malam Paket komplit persahabat ya Rizky, Bilar, Dales, Kejora akan tampil Tentunya di acara Indonesia Yang acara Lida Atau Liga dan Grup Indonesia 2021 Info ini kita dapatkan langsung dari akun resmi official Les Lovers Indonesia Di situ ada sebuah kalimat caption info dikatakan Halo Les Lovers semuanya jangan lupa malam ini nonton lidah ya di Indosiar Jam 20.30 akan ada abang dia Rizki Bilar Jadi jangan sampai ketinggalan ya Wow tukar sahabat ya sudah diinfokan nih oleh akun resmi Les Lovers Indonesia Bahwa Rizki Bilar akan tampil di acara Konser LIDA 2021, Pak ya, yang mana tentunya ada si cantik juga malam ini sebagai juri LIDA, Pak ya, aduh makin gak sabar nih melihat kekiutan dari idola kesayangan kita. Dan selanjutnya, Pak kita lihat juga ya, ada vitamin bahagia banget nih buat kita semua para fans ketika tentunya vlog atau video terbaru di channel YouTube-nya Rizky Bilar, di up nih sahabat, ya. Ini membuat kita bahagia banget melihat kemesraan dari Abang Bia terlihat banget. Abang Bilar sangat manja sama Dede Lestini. Wow, tentunya kita lihat juga Bang Remon di situ hanya bisa terkesima melihat keromantisan kemesraan dari Leslar yang mudah-mudahan tentunya ini menunjukkan bahwa hubungan Les dan Sekilas semakin serius, sahabat ya, kita selalu dukung kita selalu support untuk hubungan idola kesenangan kita mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran sampai menuju halal dalam postingan tersebut juga tentunya telah diri oleh akun instagram hp rait kota sultan yang mari disini menekan sebuah kalimat caption dikatakan semua adalah titipan dan salah satu alasan dia sering bersedekah adalah setiap rezeki yang dia dapatkan ada rezeki orang lain di dalamnya masya Allah abang bi katanya ya, bersabat, ya. Dalam isi video tersebut juga tentunya kita mendapatkan pembelajaran bahwa tentunya kita bersedekah, tentunya kita harus ikhlas para sahabat ya, yang mana tentunya Rizky Bilar sudah membuktikan. Mudah-mudahan tentunya selalu menjadi sosok inspirasi buat kita semua para fans. Kita masih menunggu kejutan malam ini para sahabat ya, yang mana tentunya kejutan di acara Indosiar Lida 2021 tentunya paket komplit banget nih, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai terlewatkan untuk kejutan baru, kejutan bahagia dari idola kesayangan kita. Mungkin ini informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar. Bangin ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.